Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar. Dimanapun kalian berada, difatifikai kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para bersama Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah kabar bahagia tentunya untuk kita semua para fans ya Kita lihat di unggahan akun instagramnya Dedek Lesti Kejora Yang mengunggah sebuah postingan foto cute dan mesra banget ya Ini yuk, foto luar biasa ketika di acara live streaming The Secret of Leslar Masyalah luar biasa Kakak Bilar cium pipi Dede Lesti ya manja banget Membuat kita semakin baper dan bahagia Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Dede Lesti lewat caption bersahabat ya Masya Allah singkat cerita Acara terselenggara dengan lancar walaupun penuh dengan drama Untuk persiapan acaranya dengan kendala waktu, hujan, dan lain-lain Tapi Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar Semua doa dari kalian hingga diberikan kekarunia Allah dan dicintai masyarakat hingga mendapatkan rekor muri untuk Lesler Entertainment dengan kolaborasi Entertainment. Terima kasih AA dan Gigi RafiNagita1717 Thank you so much all team dan thanks to all vendor yang ikut support nih, wow Luar biasa persahabat ya Masya Allah singkat cerita, langsung dari diri Lesti kejar dalam acara live ya persahabat ya Mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan kebahagiaan kejutan untuk kita semua para fans Dalam postingan tersebut tentu sang suami berkomentar persahabat ya ini cute dan luar biasa bahagianya Kita persahabat ya kakak Bilar mengatakan bunda baby I love katanya tuh masya Allah banget ya luar biasa singkat jelas dan padat komentar dari kakak Bilar Luar biasa mudah-mudahan bahagia selalu untuk rumah tangga, dede dan kakak ya Aduh luar biasa Tentunya kita sebagai fans sejati harus tetap doakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Dan ke kabar berikutnya persahabat ada kabar bahagia juga untuk kita semua para fans Alhamdulillah persahabat ya Untuk cinta abadi Leslar ini naik kembali Trendingnya di nomor 12 Wow, Masya Allah banget Luar biasa berkat kekompakan Dan kesulitan dari kita Semua sebagai fans Senjati Yang selalu kompak dan solid Mendukung karya-karya terbaik Dari Leslar Entertainment Alhamdulillah persabat ya Pasti bisa sampai pucuk Amin Dan selanjutnya juga kita lihat persahabatnya Masya Allah dapat cedukan vitamin Sore hari tadi persahabat, ya. Ini ketika momen kakak Bila di lokasi syuting dan tentu dia langsung dihadang oleh para wartawan ya. Wow, <gifat> Bilar mas santui pakai kolor aja pun ternyata sangat cakep ya. Mudah-mudahan bahagia dan selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran. Ulungan tersebut di kembali oleh akun senal putih underscore Bilar. Ada kalimat caption yang dituliskan. Buat papanya, Baby L, semangat kerjanya, si kakak kerja aja sampai ditungguin Wawan. Heran, Wawan kenapa nggak nyampein artis lain yang mau ada gawe gitu kek, katanya tuh bersahabat ya. <gay> Memang hanya kakak Bilar ini luar biasa, mudah-mudahan selalu bahagia pokoknya untuk idola kita. Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial nih dari Kobas dan Pak Jarwa Kuat yang lagi video call bareng Kakak Bilar ya tuh, masya Allah Pak Mil nih ya luar biasa juga nih masya Allah luar biasa dukungan dari sahabat-sahabat yang memang the best bang persahabat ya salah satunya Dra Kobas yang mensupport yang mendoakan untuk hubungan Dede dan Kakak Bilar. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua, amin Dan selanjutnya kita lihat juga para sahabat, ya Wow, ini keseruan di channel Youtubenya Kakak Bilar yang baru diunggah ya Yuk gas Mampir ke channel youtube yang kakak Bilar Baru diunggah video terbaru nih cute banget lomba renang katanya ya Lagi-lagi ada momen yang membuat kita ketawa bahagia Persahabatnya lintar Jadi bahan ini juga nih Kejailan dari Rizky Bilar ya Sampai dijeburin tuh lintar Aduh kasihan banget ya Memang selalu bang lintar Yang selalu membuat kita ketawa bahagia Diunggah kembali oleh akun Reina Amelia Putri and Leslar Kalimat caption pun dituliskan Linter lagi, Linter lagi. Emang meresahkan ya Bang Linter. Eh, -e -e, btw katanya Bang Linter takut air. <laughs> Apa nggak bisa berenang? Wow. <laughs> Selengkapnya persahabat ya, tinggal langsung aja cus ke channel YouTube-nya Kak Bilar. Itu luar biasa banget ya mereka lagi membuat kejutan bahagia ya persahabat. Salah satu Kak Bilar lagi main games. Hadiahnya jutaan rupiah. Dan ke kabar berikutnya, ini adalah salah satu kabar yang membuat kita lega juga persahabat ya, alhamdulillah. Salah satu Marconah keciduk, persahabat ya perhatikan diunggahan rasa Anuskar Leslar. Ini adalah sebuah video persahabat ya Markona yang meminta maaf ya atas kesalahan dia yang selalu memfitnah dan selalu. Syirik kepada hubungan Lesti dan pilar ini per perhatikan permintaan maaf dari salah satu netizen atau markona untuk permintaan maafnya buat dedek dan kakak bilar Assalamualaikum, saya Saagit Saya ingin meminta maaf pada seluruh fans Lesla Komen saya, saya sangat menyesali. Tuh persahabat ya itulah singkatnya dia meminta maaf untuk kita semua sebagai fans sejati Leslar dia menyesali persahabat ya. Kalau keciduk baru dia menyesal dan menangis. Inilah salah satu Markonah yang tidak memikirkan dari awal persahabat ya. Kita lihat di sini banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans. Salah satunya dari akun Yauvi and Scervitria. Biasa deh kalau keciduk pasti nangis. Sebelumnya kalau nulis komen gak mikirnya kitain hati orang gak tuh komennya tuh persahabatnya diingetin. Dari awal harusnya berpikir positif sebelum tentunya bertindak persahabat ya akhirnya ini malu sendiri dan meminta maaf persahabat ya. Yuk kita harus berpikir positif. Selalu doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun rita pujawati underscore Udah ketangkep minta maaf nangis-nangis menyesal hade. Lagu lama kaset kusut dembak katanya tuh ya <gifat> Makanya lain kali kalau punya jari dijaga ketikannya jangan sembarangan tuh persahabat ya Jangan sembarangan asal mengetik di media sosial karena itu akan menyebabkan tentunya kerugian untuk kita sendiri persahabat ya